Hey! film bisa kayak gini juga itu sih dan uh, sebuah apa ya aku juga belum bisa bikin film yang kayak gini gitu dan ketika uh, saudara saya <tuk> ke <tuk> ke <tuk> ke kiri kiri menulis sebuah apa ya, cerita yang yang ini kan sebenarnya sebuah paradoks paradoks yang apa namanya berulang uh, berulang dilalui dan dan ternyata ini kan main keren main time time Waktu yang kita saya apa, mungkin salah satu referensi di terus stella mungkin, atau film-film kita orangnya bisa di referensi filmnya juga, iya kan menarik sih, menarik film yang menarik film yang sebuah film yang baru, apa ini SMK, SMA yang mungkin film kayak gini, saya pakai paling, paling, paling, paling, paling, paling, paling, paling, paling, ngomong pasti pindah ke Nairi Bandung soalnya, lamun ngomong bahasa Indonesia jadi aneh bahasa Indonesia. Eh, uh, edun, edun tentang sebuah pirasat. Uh, Sama di didinya, kajadi aneh mah. Sama main muka pantau, tapi lebih gak bisa. Edun gitu, itunya tangannya teh lamun nuluhi panggilan, nama cenggurante tengah poe Gitu, ya Sok ayah bahasa, bis kegelak tuh mereka mana-mana tengah poe ya, nih, Nah, ya tak, ya Siga naih, sembilan sinetidinya Keh, ulang kota mana-mana tengah poe Siga nengah poe, jel Di waktu-waktu ngetate, -waktu eh, tim mulai bisa benar nama Janari ini tadi, lo kene nih waktu nanya, eh, janari detik, janari gede, nanti gede dekat pecah sawat, seriak layung, seriak lahun, habis eh, rada sore, di janari detik, janari gede, pindah kana cereng cantihang, pi pecah sawat gede, pecah sawat, cereng cantihang, lepi dekat tangannya, kan itu lepi dekat, tengah putih deki, janari detik deki, bisa gala Mudah-mudahan sabis tangannya, bakal raya, Bilang kanan, Beb. Sakit Sebetulnya hanya sekedar menambahkan saja bahwa ini harusnya jadi, jadi sebuah pertanyaan sebetulnya dari siswa-siswi di sini. Uh, tapi memang karena budaya literasi di kita ini masih kurang, ketika mendengar tangannya 12, itu tidak membuat sebuah rasa kepenasaran. Padahal, kalau saya jadi kalian. Kalau saya jadi siswa-siswa SMK Luragung yang penuh ingin tahuan Maka saya akan bertanya, apa juta angin. <tuh> Tentang apa juta ngangin 12? Nanti akan kita dijelaskan oleh <tuh> kamu <tuh> <tuh> <tuh> Jadi, ini istilah bahasa Sunda ya Kebetulan di lawan dari usaha bahasa Sunda Ini adalah salah satu pengetahuan untuk kalian nanti di pelajaran bahasa Sunda Bahwa di aturan bila sunda di kemudian sunda itu punya aturan waktu yang penamahannya berbeda dengan aturan waktu yang ada di secara nasional gitu ya salah satunya adalah tangani tenangi atau tanganye ya. e, ini adalah waktu tengah hari 12 siang mulai... oh, ya. tapi dari mulai janari dari mulai janari sampai ke tengah malam. Itu ada ada istilah-istilahnya. Ya. Dan tangani ini adalah salah satu perlu waktu jam 12 siang ada pecah sawet. Ada ring-ringin bukan serum. Saya tadi ada sana ya. Tadi dia keluar kalau semalam itu ada. Saya tadi belum screenshot Ah, screenshot-nya. ada lingkaran jam sundanya ya. Dan lingkaran dan sebetulnya. sebetulnya itu adalah sebuah yang mudah-mudahan ini model literasi di SMK Lurahpu bisa lebih bertambah lagi. Jadi uh, ada sesuatu hal yang tidak diketahui, cari tahu itu aja sih sebetulnya dari saya sih, memotivasi siswa-siswa SMK Lurahpu untuk menggali sesuatu yang belum tahu sehingga uh, kita menjadi tahu bayarnya Dan Penulis cerita pun memang sebetulnya awalnya tidak tahu apa itu tangannya Tapi dengan diskusi dan lain-lain Akhirnya bisa menemukan bahwa di sudah ada uh, penanggalan dan pengaturan waktu Gitu disana yang Pertamanya itu bukan tangannya sebenarnya Sunggil Terus berupa lagi satu terus. Sekarang nyampe tanamnya, yang fix sudah jujur pernah sekali terjadi. Hari... Beri <laughs> <Beda di dulu. laughs> Jadi saat pencarian lokasi itu pas hamil satunya pas dicek warnanya tutup. Wah. Nah panik tapi alhamdulillah, alhamdulillahnya, alhamdulillahnya. <laughs> <pas, laughs> hanya pas hari syutingnya. Siangnya Pak alhamdulillah dan syutingnya nyampe ah? ya hari juga gitu. Terus pulang pulangnya maghrib-maghrib, Eh maghrib. malam ya. Bisa, oh, bisa. Kalau hujan-hujan pulang. Area persawahan dijadikan gedung-gedung yang megah. Masyarakat di desa akan kehilangan mata pencahariannya. Kemudian Kalah, di depan sawah saya itu sudah jadi rumah dia awal, awal obrolannya dari situ setelah kita cari-cari apa nih karipan lokal yang harus mau, mau kita angkat gitu ya kita mau larikan lagi kecing cowok bosen kemudian hal yang lain juga bosen akhirnya kita ketemu salah dimana saya sendiri punya perasaan dan sudah sudah ditawar juga rawa saya itu untuk menjadikan keumahan tapi tentunya dengan segala risikonya nah makanya ini sebetulnya cerita yang klise, sebetulnya Cerita yang klise, tapi kita berpikir bagaimana bisa mengemas saya kasih PR ke penulis cerita ya Ini cerita sudah banyak digarap oleh filmmaker lain gitu. Silakan kamu bagaimana caranya mengemas cerita ini beda Lain daripada yang lain, dan hasilnya menurut saya luar biasa menurut saya. Jadi ibaratkan saya menelan satu butir beras tapi kenyangnya satu tahun itu barang belajar saya. Keresahan warga di sekitar desa itu bahwa sawahnya akan dijual terus juga menceritakan tentang uh, simbol yang di apa inter jadi, oleh Dewi Sri. Jadi, Dewi, jadi nah. ini bukan manusia ya? Bukan. bukan. bukan. Jadi sekadar simbol aja. Bukan. Simulnya dikuatkan pada saat permasalahan masih ada, terus keresahan warga masih ada. Raut wajah demi sri ini murah, terus uh, kusut, gitu rambutnya terikat tanda masalah yang uh, dihadapi oleh warga sekitar itu belum ditemukan jawabannya. Terus akhirnya setelah itu di akhir film ini, kita, di ending kita, iya di akhir cerita itu. Uh, ayah uh, seorang kepala desa itu memutuskan untuk tidak menjual sawahnya tapi mengembangkan menjadi sawah wisata dan di situ juga disimbolkan bahwa saya Dewi Sri sudah menjadi cantik, indah. Pokoknya uh, mau paling hidup <tuk> Dewi Sri. Sri ini uh, menceritakan tentang tadi ya, simbol. Nah jadi uh, Sri ini sebagai simbol bahwa uh, kesusahan warganya gitu kan pertama tuh kusut tuh karena uh, sawahnya itu mau dijual. Nah pas udah dengar sawahnya gak jadi dijual itu jadi sering itu jadi seneng gitu jadi kaya tuh jadi gimana ya? <laughs> jadi gak kusut lagi gitu terus rambutnya juga digulai gitu tanda masalahnya itu udah udah selesai gitu. Paling ya latihannya sih satu minggu ya. Bin? ya kayak uh, dari ekspresinya, dari cara ngomongnya juga dilatih di turun paling peminduan juga udah profesional petaninya, petaninya eh, petaninya petaninya, petaninya saranku alhamdulillah jadi petani Pas awal-awal dikontak ke Om Rodis Ada Omnya jenis jenisnya Baiknya, ya, kira nama sebut Om Om Dikontak, biasanya di ke mantuhan uh, project film Film kawan, mesti dikirim gue Pas awal maca naskah Asli, ia film sikatnya yang patutnya, <laughs> sikatnya yang patut maksudnya, uh, dialog, nganza letik, minumlah pun deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, film deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, deskripsi, Ya, uh, alur teh enaknya gitu kan? di alur rok baju maju baju mundur, baju mundur paling lomba simbol simbol simple. memang kenapa di muncul ganti dia? Tapi saya minta pakai, cuman kan emang karena dulu sering diceritain gitu ya sama Maya, kayak sering apa? Tundang, sering wajib ini jadi ya. Eh, so, oh, ternyata emang ada di jalan yang iya. Mungkin tadi dari tangkapannya ada dari daerah ini sempat sulit untuk memahami isi cerita, Teh. Gimana? <susuk> karena udah kasih lho. Karena udah kasih lho. Ini soalnya kayak, ini arunya isinya? Aja, itu berapa ratingnya? persen <tuk> itu, di kali edit, kita ketemu alurnya seperti apa kan? mulai uh, kita udah mulai anak yang mau disampaikannya apa, uh, seperti apa. Nah, setelah itu kita edit dulu, dulu apa nih, yang, harus, uh, yang untuk isi Nah, akhirnya kita uh, pikiranku menggunakan bahasa raksa pemeriksa, uh, yang berarti uh, penjaga dan paksa itu Enggak, sorry, pemeriksa itu merawat dan paksa itu penjaga Jadi kalau disatuin jadi merawat sama penjaga itu. Nah, uh, sosok pemeriksa, raksa sendiri ini kita implementasikan kita apa, simpulkan kepada sosok manusia dan juga bantu sebenarnya bantu ya kita lebih menuju ke alam hmm. jadi kita sebagai manusia merawat terjaga kita itu alam karena alam yang menjaga kita jadi itu merupakan satu e, kalimat pesan utama dalam film ini bapak so, ibu hmm. dan hmm. juga seperti teman juga tetap bersama perkenalkan nama saya Luki dari keluarga saya di saya ingin bertanya, apa ada hambatan dalam memproduksi film komik terasa? Eh, uh, hambatan ya. Yang pertama yang paling jelas jarak, karena dari ini kita kumpul, Cawis menuju Pejabaran itu sejam setengah ya, sejam setengah Pejabaran di doang, pejabat Pejabaran di itu ke desanya, belum lagi dari Pejabarannya ke sekolahnya itu sekitar 10 km Nah itu udah dan dari desa bahan juga kalau kita harus kaki kita ke sawung itu ke sawung yang tadi Bawa Bawa enggak? Bawa ini di Buat gitu Nah itu uh, Terus juga apa dong, Mas Ibi? Kamu menginya Gimana, Kamu menginya? Saya, tawar dari saya kesulitan itu bukan kesulitan sih, itu di pengantar gitu Bagi pengantar, kan he, ada suit yang pengambilan tuh suruh Suruh Cibote Nah, kan ada pengambilan yang dari atas tuh Nah, di situ kita naik dulu Naiknya juga gak mudah, ada yang kayak gitu mereka itu ibu bantuan ibu ya. bantuan yang jadi, awalnya sih ragu, tapi ada yang kayak uh, kayaknya <gul> <cekan> yang ini <pasang. gul> nah, nah, ada di mungkin nih, masuk ke dia <gul> Jadi, awalin oh, celanya. Jadi, yang itu semuanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Paling kaki kena cari sendiri. Bikit, kan? Ya. Gitu, seru. Seru, seru, seru di alam itu menantang nah, ya. Iya. Nah, semuanya sendiri, uh, terus cerita dari dulu aja. Ya. Kita di situ, uh, kalau riset yang observasi, yang langsung mendatang itu, sisa nya kita eh, apa namanya pendekatannya cara apa sih online doanya mm. sama sebenarnya pendekatannya lewat mas hadi sih sebenarnya nah, itu mas hadi yang terkenal duluan sama pengurangnya pengurang mm. hmm. kan muncul ya di filmnya cuma jadi pelatar aja antara itu udah pakai ter ini sih Ayo dapat kamera sih pasti kalau film Indonesia tahun 2001 itu e, narasumbernya adalah kebetulan transgender. Tahu transgender? Tau. Tau oh, ya transgender ya. Hello. Nah transgender itu setiap hari dia harus mogrul, setiap hari dia mogrul dan harus siap kamera karena kita ada beberapa style dalam dokumenter itu ada ini permapatin buat yang mas fotografi yang bakal mikir dokumenter yeah. semesta. Ada eh, observasional, ada lalu ada ekspositori, ada ekspositori, ada observasional, ada, ada politik ada, ada Itu style stylenya Nah, observasional ini salah satunya adalah sambil observasi kita juga harus melihat. Seperti halnya yang ini yang sekarang. Jadi sambil observasi pertama mungkin belum belum gambar, observasi, observasi Baru-baru kembali -baru Jadi ikutin si tokoh si narasumber ini Tokoh narasumber itu observasional Kemudian ada isu yang diangkat Isu yang diangkat adalah di ada tentang alam tentang Bagaimana membuat alam ini Supaya kita berjalan Itu nanti akan lebih jelas lagi di kelas video kami Atau yang rekapin dan tekan kesimpulan dengan saya Bagaimana cara membuat film-nya Dan tiga tiga senjata dulu deh gimana seru nggak seru ya dapat pengalaman dapat ilmu